ya oke guys selamat datang kembali di gameplay Risto Saber guys nah di video kali ini seperti biasa saya menggunakan hero ya guys kita sebagai hater dan kita lihat sini ada harley guys Hyper lawan kita tuh harley guys kita coba ulti harling oke nah ini kita dapat kill guys kita coba ke Tartel dulu ya guys kita tewas guys oh kita kena sama Selena ya guys kita tewas. Oke okay, kita sudah di monster hutan. Kita coba pantau dulu. Di sini ada Harley dan Serena, guys. Nice. Ah kita tewas nih. Oke okay, kita dapat kini tidak masalah. Oke okay, oke. Okay. Dan buat teman-teman yang baru nonton gameplay restore saber, mohon supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe ya guys. Dan jika kalian merasa video ini saat ambil monster hutan yang ini guys. Kita curi monster hutan lawan ini ya guys. Oke okay, sini ada Brody ya. Oh tewas. Ah hampir aja kita kenal ultinya Brody. Okay, bentar kita buat ini ya, item ini biar lebih sakit lagi. Eh hey, Franko mantap Franko. Ini adalah temen kita ya Franko. Ah Frankonya room guys. Oke okay, sabar sabar jangan kesana. Coba ulti. Oh nice ko. Ko guys. Heran kok bisa apa nih? Eh, kok bisa. Javier. Oh, maksudnya dapat Oh, maksimum dapat title Jafier, guys. Iya, guys. Tutup global Jafier kita lock Harley loh. Nice, kita dapat kill. Oke, okay, kita coba kill Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. kita dapat Lord, Lord, Lord. Tidak, kita ngambil Lord, Lord, Lord. Oh, ada Johnson. Oke, okay, okay, nice. Kita dapat Lord ya, guys. Oke, okay, bentar. Kita coba ambil monster hutan ini di early game Harleynya sangat sakit ya guys tapi kita lihat di late game seperti ini apakah Harley masih sakit yang dari awal selalu cilik-cilik siapa guys kita coba tembak kau Selena nice nice Eh, kita mundur dulu ya guys oke bentar kita coba recall ah oh, Arlo tembak kau Arlo Oh, ternyata terdapat asis. <laughs> oke, oke, tidak masalah. sebentar bentar, kita coba ambil monster hutan ini, guys. Oke, nice. Oke, buat teman-teman, ini hanya game hiburan, ya, guys. Saya bukan top global, tapi ini adalah pengalaman saya bermain hero Mobile legend yaitu Hero Sabir, ya, guys game-game main -game game play Mobile Legends dan hero aku itu hero favorit cyber guys. Nah, kita coba kemir, guys. Eh, hampir saja Harley. Kita ntar kita coba pantau dulu. Si brodinya seperti udah mundur ya guys. Kita coba ambil monster hutan kita membersihkan sini guys. Kita ambil monster hutan ini dulu. Eh, Selena. Selanjutnya, <laughs> antaranya guys, nah ini akibat tidak lihat map min ya guys. <laughs> Buat teman-teman yang baru pemula atau kalian baru bermain game Mobile Legends, guys, kalian tuh harus perhatikan map min ya guys. Kalian lihat ada di pojok kiri, karena kiri paling atas ya guys, kan yang lihat. Oke, okay, nice. Oke, okay, gaskan, gaskan. Kita ke Arlok, tewas ke Arlok, ice berapa megakil, double kill, triple kill, meniak, meniak, ah, gagal, oke, okay, tidak masalah, guys, <laughs> hampir aja meniak, sabir, gagal, gagal, <laughs> oke, okay, tidak masalah, kita ke monster hutan dulu, guys kita jangan download guys kita main-main aja dulu jangan download jangan terburu-buru guys kita ambil ini dulu guys karena immortal kita itu belum jadi guys kita mau buat item immortalnya oke okay, gas kan gas gas gas kita coba gunakan skill 1 Ah, tewas Selena. oke okay, nice kita log Lena guys, hampir saja sabir tewas. Eh Johnson, kita coba lagi guys. Ini kita kelihatan udah sekarat satu guys. Oke okay, nice. Oh kurang sabar sendiri yang masih hidup ya guys. Ambrekan Lord guys biar biar biarkan aja mereka lor <laughs> oke okay, harley mereka dapat lor guys bentar sabar sabar kita main slow aja slow kita main cedok cedok guys oke okay, mundur mundur santai aja bro santai kita coba ke selena ya guys kita lihat selena ketahuan selenanya guys kita ketahuan selena semak-semak ya guys kita tidur Oke okay, nice udah ketahuan selena Oh ah, hampir aja Broi hampir saya kita tewas guys kita mundur aja dulu guys Oke okay, bentar satu persen sabirnya guys darahnya sekarat tuh coy Oke okay, bentar bentar Lord lord lord Oke okay, kita gaskan lord Sabar sabar Oke okay, Kita ambil monster hutan ya guys Ah si johnsonnya Bukan map guys Johnsonnya lagi combo combo. <laughs> Oke, okay, kita kemit yes Ayo, Javier, gas gaskan, gaskan. Kita lihat ada Arlot. Bentar, bentar, ada Arlot. Ayo, gaskan. Gas, gas, gas. Ah. Eh, Brody Oh tewas Brody guys, <laughs> Brodinya <anter> nyawa guys. Hati-hati <laughs> dengan cidukan sabar guys. Kita main ciduk-ciduk aja guys. Oke okay, gas kan gas gas. Kita coba muter seperti ini. Kita targetnya Selena ini guys. Kita targetnya Selena ini. Oh Selena. Ada Harley sini, saya Kemana Harley? Ayo Harley, ayo, ayo. Nice, dapat double kill guys. <laughs> kita dapat double kill. Oke, okay, bentar, bentar. Nn aja bro. Ah Broli. Oke okay, nah ini sabar tewas kita. Oh Nn aja bro. Oke okay, nice. Dan kita Victoria ya. Oke okay, buat teman-teman, jangan lupa dukung channel Destro Saber Dengan cara like, comment, dan subscribe Oke, okay, dadah